Halo guys, aku Olive, dan ini temen aku Ogi, kita dari biologi aja. Kita hadir untuk menemani dan membantu teman-teman yang ingin belajar biologi, sehingga video kami dapat dijadikan referensi visual untuk membahas konsep biologi yang kompleks. Oh iya, video kami juga tentunya dilengkapi animasi yang berkualitas dan pembahasan yang mudah dipahami. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung dan belajar bareng kita di biologi aja. Biology so awesome!